cek cek, tuh okay. apa kabar teman-teman semoga selalu diberikan kesehatan tabah dan semangat dalam menghadapi pandemi corona kali ini. Ikuti himbungan pemerintah di rumah aja, jangan keluar kalau tidak perlu. Dan misal uh, keluar uh, ada kepentingan jangan lupa gunakan masker jaga berjarak dan sering-sering cuci tangan sebelum dan setelah berpergian. Uh, video kali ini kita akan apa ya namanya uh, update ada tanaman uh, air karena banyak teman-teman yang request bagaimana perkembangan tanaman airnya oleh itu akan kita update yuk kita lihat. ini beberapa tanaman yang kita adaptasi dari daun air ke daun darat 80% bahkan lebih ini awalnya daun air bahkan ada yang kita ambil di tank kita adaptasi pelan-pelan sehingga lama-lama menjadi daun darat seperti ini ini masih sedikit kita masih terus tambah-tambah lagi tanamannya nanti ke depannya oke kita bahas satu persatu jenis tanaman apa saja yang ada di sini ini yang pertama ada neacea pedisilata golden atau rotala golden seperti ini ini nanti kalau di air daunnya bisa lebih besar lagi warnanya jadi kuning menyala itu dan ujung-ujung daunnya nanti akan seperti terpelintir pertumbuhannya tergolong lambat ini jadi harganya pun relatif mahal di pasaran sekitar 1,2,3 Batangnya itu 50k. Ini selanjutnya adalah masih lehit yang kita adaptasi pada episode 21. Sekarang udah subur makmur. Ini golong juga tanaman mudah. Jadi kalau di air daunnya akan kecil-kecil pendek-pendek itu. Ini tanaman jenis tanaman karpet. Ini wakarnya sudah karpet full. Ini selanjutnya ada baby tears. Baby tears ini kalau di tank dia mendapatkan cahaya kuat dia akan tumbuhnya ngarpet. Tapi kalau cahaya kurang dia akan tumbuhnya meninggi cari e, sumber cahaya. Ini juga, juga tergolong tanaman muda. Di sini juga ada hydrocotyle. Ini sangat mudah sekali kalau teman-teman dapat di sawah atau di rumputan lembab itu tinggal ambil taruh di tanah lembab seperti ini dia akan tumbuh sangat cepat sekali sangat mudah sekali. Ini ada hidrokoil terpati tajapan masih sedikit nih baru aja belum lama kita adaptasi. Ini selanjutnya adalah ada rotala hera rotala hra dan rotala green jadi satu. Ini bisa dilihat sampai ke bawah kayak gini. Rotala hra ini rotala green, rotala rotala green, dan rotala HRA ini batangnya berwarna merah sedangkan yang green berwarna kuning kehijauan nanti kalau di tank cahaya kuat yang rotala HRA ini ujung-ujungnya akan berwarna pink tapi kalau cahaya kurang dia tetap akan berwarna green hampir sama seperti rotala green jadi baiknya kalau nanam di tank cahaya yang kuat biar dia bisa keluar warna aslinya yang selanjutnya ini ada hibrida polisperma di saat ini satu ember ini juga ada dua jenis ada yang green dan ada yang sunset perbedaannya seperti ini kalau yang green warnanya daunnya ini polos tapi kalau yang sunset ini ada tekstur atau serat-serat putih bagus ini kalau di tank cahaya kuat yang sunset ini cahayanya ujung-ujung uh, daunnya ini akan berwarna pink ini cocok untuk pemula, ini terga, uh, tanaman yang tergolong mudah baik uh, low, medium, atau high-light, dia bisa tumbuh cuma kalau yang sunset ini, nanti kalau cahaya low atau medium, dia akan berwarna hijau tidak keluar warna pinknya untuk pemula ini bisa mencoba grubilla sperma ini selanjutnya ada lilyoxys, ini juga jenis tanaman karpet ini sarankan untuk pemula pertumbuhannya itu sangat mudah apalagi dengan pepatian eh, super yang subur buku dasar atau soil dan campur semua dua dengan cahaya kuat akan cepat karpet ini hati atau airgrass ada dua jenis ini yang airgrass lokal lebih panjang yang sebelah kanan ini dia ada hidras japan dia lebih pendek untuk tingkat kesulitan dia maksudnya megeri yang selanjutnya ini ada mudigia esperat dan kebuka menari atau antara ada jenis ini kebuka menari yang ini mudigia esperat dia ini nanti kalau di cahaya untuk tanaman yang sudah lebat seperti ini biasanya air akan saya genangi lebih banyak bisa sampai ketinggiannya eh, hampir ujung hampir. karena tanaman yang sudah lebat seperti ini kebutuhan airnya itu akan lebih banyak daripada tanaman yang masih pendek-pendek eh, atau belum begitu lebat seperti ini ini selanjutnya ada monte baru yang kita adaptasi pada episode 27 puluh ini udah, udah kita panen dan sebagian ini ini tingkat kesulitannya moderat kalau ini. jenis tanaman karpet. karena kalau tanaman karpet itu rata-rata kalau eh, substrat subur jauh 2 dan cahaya kuat, dia akan cepat sekali ngabatnya untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara adaptasi uh, tanaman Monte Carlo ini bisa lihat di episode 27 ini ada Cryptocoryne chorine Green juga ada Encinodorus Black Amazon di ini juga ada Lobelia cardinalis ini satu pot ada macam-macam ini untuk kripto sendiri ini sangat disarankan untuk pemula jadi kalau teman-teman pemula ingin mencoba tanaman tancep silahkan coba kriptokorin ini di pasir Malang tanpa pupuk dasar pun dia bisa hidup subur di pasir silika pun dia bisa tapi kalau lebih bagusnya di pasir Malang karena ada nutrisinya walau cuma sedikit ini selanjutnya ada Micro Mir Mir mirio Aquaticum ini tanaman background tentunya daunnya yang bagus sekali dan ini selanjutnya ada rotala v Vietnam dan ini rotala ramosior Florida ini juga episode 27 ini pertumbuhannya juga tergolong lambat apalagi yang Florida ini, kemarin Florida itu kita beli ada dua batang lumayan tuh satu batangnya itu 50K itu sempat satu minggu itu sempat semi, tapi minggu kedua itu ada satu batang itu yang mati karena kekeringan air lupa saya kontrol itu karena situ sama Ultraman, penamatkan dunia itu untuk teman-teman jangan lupa dikontrol airnya kalau air kering tanaman pun bisa mati kekeringan tapi alhamdulillah ada satu batang yang selamat dan sekarang udah ini sudah cukup mak makmur ini juga harganya lumayan, kalau di pasaran itu satu batangnya kurang lebih bisa 100k kalau daun airnya kenapa mahal? karena selain pertumbuhannya lambat, ini juga warnanya akan cantik sekali nanti daun yang hijau ini akan berwarna ungu rotala ramosior florida ini rotala hera Vietnam. nanti daunnya akan berwarna merah marun juga hampir sama dengan e, rotala hera, tapi rotala hera itu ujungnya yang pink, kalau ini seluruhnya akan berwarna merah marun daunnya akan kecil-kecil dan yang terakhir ini ada pinati vida ini juga episode 27 kemarin kita planting itu sampai full banyak banget di ember ini tapi yang bertahan hidup 50% sebenarnya hingga tahu waktu itu lupa dicek enggak diperhatikan tak padahal ujung-ujung daunnya itu udah semi semua kalau lama-lama daunnya pada habis saya baru sadar bahwa daunnya itu dimakan ulat saudara-saudara tinggal dua batang ini yang bisa terselamatkan tapi Alhamdulillah dari dua batang ini kalau kita Rawat dengan kasih sayang, cinta, kita sirami dengan doa <laughs> Insya Allah akan subur makmur seperti teman-temannya ini juga Alhamdulillah udah keluar daun-daun daun tunas-tunas -daun, daun barunya ini memang kalau adaptasi tanaman air ke darat itu susah-susah mudah yang susah itu kalau tidak mau mencoba, yang mudah itu kalau tahu tekniknya jadi untuk teman-teman yang gagal, jangan khawatir, coba terus sampai berhasil. ini ada Ludwigia sidosides. ini jenis tanaman mengapung, tanaman musik ini. ya itu tadi uh, update tanaman air dari nap aquascape. semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman. jangan lupa untuk mencoba, coba dari tanaman yang mudah dulu, yaitu tanaman yang pertumbuhannya cepat. untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana Teknik cara adaptasi tanaman air ke darat Silahkan cek video episode 21 atau 27 Di situ ada caranya Sangat mudah sekali teman-teman Silahkan cek videonya Dua poin penting yang perlu diperhatikan Saat adaptasi tanaman air yaitu Saat planting tunggu airnya sampai bening terlebih dahulu Air diindapkan kurang lebih dua malam Dan jaga kelembapan air Jangan sampai air berkurang Nanti kalau air berkurang tanaman bisa mati kekeringan Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video-video dari NAP Aquascape Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, subscribe, dan share Juga ikuti himbauan pemerintah Di rumah saja, jangan keluar Jaga kebersihan, jaga kesehatan Terima kasih